kunyit itu tuh udah berubah jadi emas otw oh, beli kunyit orang tuanya pernah bilang ke dia kalau nempelin telinga di tanah padang 12 atau di pasir yang ada di padang 12 itu bakal kedengaran kayak banyak orang berjalan makanya aku tak paksakan harus percaya atau gak boleh percaya, gak gitu aku virginia angel, mau nanya kabar masih sehat kan? Amin. Ingat ya, tetap melawan COVID-19 dengan menerapkan ketat protokol-protokol kesehatan dan peraturan-peraturan pemerintah. Melawan COVID ya bukan melawan peraturan pemerintah ke ini. Masih menjadi misteri. Siapakah sosok ibu yang bekerja? Gak ada yang bohong udah klarifikasi kok. Permudahkan kuliner malam minta maaf karena telah menarik pembatas jalan. Eh ngomong-ngomong tentang misteri, aku ada satu misteri yang ceritanya tuh cukup kompleks, bisa dibilang rumit. Ada asin, asem, manis, pahitnya kayak kopi. Nak percaya rasanya tak percaya juga, tapi pengen percaya. Saya banyak saksinya. Apa itu? Padang 12, bukan Padang Kota Padang Sumatera Barat ya, ini ada di provinsi tempat aku lahir. Jangan skip, beneran jangan skip, banyak ilmunya. Simak terus, mari ya kita mulai. Padang 12 adalah satu wilayah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang Kenapa namanya Padang 12? Ha, ayo tebak, kenapa? Ba Karena wilayah ini hanya tanah kosong, seluas 12 km persegi Dan ini tanahnya bukan tanah gitu ya, jadi dia kayak pasir kuarsa gitu Pasir kuarsa kalian bisa cari tahu sendiri itu berasal dari apa. Pokoknya pasir ini bermanfaat untuk kepentingan industri dan keberadaannya itu perlu dilestarikan. Wilayah ini hanya terisi atau dikelilingi sama pohon pinus dan ilalang layaknya padang rumput. Makanya namanya itu diambil Padang Plus 12. Jadilah Padang 12. Kalau padang rumput 12 km persegi kepanjangan aku jadinya. Dengarkan baik-baik ya. Dengarkan Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Kedaulatan di sini adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah. Dan Padang 12 adalah suatu wilayah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Kedaulatan dalam konteks ini adalah kedaulatan yang diterima oleh penduduk non terlihat atau penduduk tak kasat mata. Hah, nyambung dak? Susah tahu nyusun kalimat yang berbobot terus disambungin sama main topik. Tapi nggak apa-apa, sekalian asa otak. Nah makanya wilayah ini tuh kosong, nggak ada penduduk aslinya yang terlihat. Adanya tuh penduduk-penduduk yang tak terlihat yang ada di padang 12 ini. Penduduk di sana disebutnya tuh orang limun atau orang kebenaran. Wujud atau sosoknya itu kayak manusia biasa, cuma beda di satu doang. Mereka nggak ada belahan di bawah hidung dan di atas bibirnya. Jadi belahan yang kayak gini loh. Orang limun, disebutnya tuh golongan manusia suci yang jujur dan taat beribadah. Tapi di sisi lain dikata juga mereka tuh sekelompok jin yang udah ada di Padang 12, yang udah ada di sana selama ribuan tahun. Bagi orang yang mampu melihat Padang 12, mereka akan menemukan satu hal yang di luar nalar manusia. Mereka akan menemukan Padang 12 ini dalam wujud kota, kota yang megah banget, bersih, indah, dan mengalahkan negara maju di belahan bumi manapun. Jadi bisa dibilang majunya tuh melebihi negara maju yang udah maju. Bahkan penduduk di sana itu sejahtera banget Mereka punya pesawat pribadi dan kapal pesiar Jadi nggak bisa tuh dilihat sama sembarang orang Hanya orang berjodoh aja yang bisa lihat Kata mereka yang berkesempatan melihat kota Megari Padang 12 ini Bahwa penduduk di sana tuh ya kayak kita orang beraktivitas seperti biasa Mereka bisa naik mobil, bisa belanja ke pasar Cuma bedanya mereka itu bayarnya pakai kunyit kunyit di dunianya mereka itu bernilai tinggi banget loh karena ada salah satu cerita yang terkenal akan Padang 12 ini yaitu saat seorang bidan yang tengah malam tuh didatangi sama sepasang suami istri yang dimana istrinya itu mau melahirkan bantulah bidan itu, keluarlah anaknya ketika pas si suami dan istri ini mau pulang ternyata mereka tuh nggak bawa uang mereka punyanya tuh sekantong kunyit cuma ya mau gimana bidannya, terus diterima lah kunyit itu tidur, pas paginya kunyit itu tuh udah berubah jadi emas. OTW beli kunyit. Nah, dari situlah orang limun eh lupa cabut. Nah, dari situlah orang-orang tuh tahu kalau orang limun tuh pakai kunyit buat transaksi dan mereka atau orang limun itu dianggap kayak manusia biasa yang belanja ke dunia kita buat beli bahan makanan. Beli kendaraan Bahkan kapal pesiar aja dipercaya mereka belinya di dunia kita Di dunia manusia Terus dibawa ke alam gaib sebenarnya tak nyampe otak aku mikirin gimana caranya Yang menguatkan kota makmurnan gaib di Padang 12 ini beneran ada Yaitu saat Raja Dangdut Roma Irama bersaksi bahwa dia tuh udah dua kali ke Padang 12 buat manggung Tapi banyak orang yang bilang Baru sekali Baru pertama kali kok di tepisnya udah dua kali, yang pertama kali datang tuh Padang 12 bagus banget, tapi kok sekarang kebalikannya. tapi aku nggak tahu ya, yang kedua kali itu dia datang ke Padang 12-nya tok atau ke wilayah yang ada permukiman warga tapi dekat Padang 12. Selain itu ada juga kendaraan-kendaraan mewah yang ditemukan STNK sama BPKB-nya itu beralamat di Padang 12. Jadi banyak banget kayak penemuan-penemuan yang hampir bikin banyak orang tuh percaya kalau di Padang 12 ini ada kota gaib. Ada sumber aku dapat, namanya Netral Newscom. Intinya dibilang kalau Padang 12 ini dulunya tuh kampung. cuman ketika ada penjajahan, ada tentara Jepang yang mau nyerang ke kampung itu. Jadi di kampung itu ada satu orang yang punya ilmu sakti. Dengan ilmunya itu dia mencoba buat hilangin kampung 12 ini. Berhasil tuh, eh sayangnya pas mau dikembalikan, dia gagal ngembaliin sehingga kampung ini plus penduduk penduduknya itu hilang. Nah aku cari sumber kan bukan cuma di satu platform doang ya, ada banyak. Aku juga nemu di YouTube tentang Padang 12. Ada satu video dari channelnya Santo Yadi. Di situ dia ngasih tahu kalau orang tuanya pernah bilang ke dia kalau nempelin telinga di tanah Padang 12 atau di pasir yang ada di Padang 12 itu bakal kedengaran kayak banyak orang berjalan. Jadi kayak di pasar gitu rame Awalnya dia nggak percaya katanya, tapi pada akhirnya ada satu kejadian yang terjadi sama dia dan teman-temannya yang membuat dia akhirnya percaya bahwa rumor dari orang tuanya itu benar adanya. Dari semua yang aku cari tahu di platform YouTube, yang benar-benar bikin aku tertarik ya cerita dari Santoyadi ini. Kalian abis ini bisa pergi dengarkan paranormal experience-nya dia. Dan belum selesai ya, belum selesai, masih panjang Yang bikin aku mau cerita Padang 12 ini secara panjang lebar juga karena tante aku Tante aku dulu tinggal di Gang Kapuas masih di Kalimantan Barat ya Ada satu dukun dari Ketapang, tinggalnya nggak jauh dari rumah tante aku Dia itu bisa ngobatin orang, karena dulu kecilnya dia pernah hilang di Padang 12 Jadi keluarga dan orang-orang sekitarnya itu udah nyariin sampai nyerah Dan akhirnya 3 bulan lamanya dia balik dia balik terus Dukun itu tuh cerita kalau dia tuh kayaknya pergi cuman sebentar karena dibawa orang ke kota megah katanya. Dan di situ di kota itu dia dapat ilmu yang benar-benar banyak banget. Semenjak itulah dia bisa ngobatin orang. Ada cara buat melihat kota makmur nan gaib di Padang 12 yaitu 1. Harus memiliki niat yang jelas, baik atau buruk. Maksudnya harus punya niat yang bisa dianggap layak. Misal punya keinginan mau belajar ilmu gaib atau mungkin mau cari harta atau mungkin mau tinggal di sana. Hmm. Kedua, harus puasa dulu. Jadi nggak boleh makan daging selama seminggu. Hanya boleh mengonsumsi nasi dan air putih supaya badan tuh nggak bau di hadapan mereka. Mungkin mereka itu jinnya. Ketiga, kalau semuanya udah selesai, pergilah ke sana tengah malam jam 11 lewat 45 menit. Jadi dekat-dekat jam 12 itulah Jangan lupa bawa embun pagi dari arakan pohon pisang pagi hari Buat nanti itu basu mata Biar bisa lihat jalan buat kesana Keempat Siapkan mental dan jangan mudah tergoda Katanya kalau udah lihat wujud kota megah di Padang 12 Yang ada nggak akan mau balik Fakta atau hoax? Tergantung opinimu Kenapa tergantung opini? Karena gini, opini adalah suatu pandangan atau pendapat pribadi seseorang untuk menjelaskan suatu peristiwa. Entah peristiwa itu sudah terjadi apa belum. Orang akan mudah mempercayai suatu informasi jika informasi tersebut sesuai dengan opininya. Opini bisa dihasilkan atau diutarakan berdasarkan pengalaman Atau sesuatu yang pernah kita alami Contohnya gini Mungkin di antara kalian ada yang pernah mimpi dibawa ke kota gaib Atau mengunjungi kota gaib yang ada di Padang 12 Dan hal tersebut tuh tampak real, tampak nyata banget Sehingga ketika ada konten atau informasi yang menegaskan atau meneguhkan apa yang kamu alami Kamu bakal bilang itu fakta Kamu beropini seperti itu karena kamu pernah alami dan sesuai Sebaliknya kamu bisa bilang alah hoax, lelucon Karena kamu belum pernah alami Dan mungkin kamu tanemin di otak kamu bahwa Allah gak ada mitos-mitos klub -mitos Gak ada kota gaib, ada kota mistis Gak ada mistis-mistis Cerita mistis tuh gak ada, bohong Percaya gak? Percaya kamu akan cari informasi Yang mendukung opini mu itu Dan ketika ada konten atau informasi Yang bertentangan sama Apa yang kamu tanami di otak kamu Misalnya ada informasi tentang mitos suatu tempat Begini ceritanya Kamu bakal menentang keras Kamu bakal cap itu bohong Hoax, lelucon. Sebenarnya kalau kamu bilang, ini fakta, ini hoax, gak ada yang bisa membuktikan nyata. Kamu bilang hoax. Kalau mereka yang pernah ngalamin, terbukti, apa mereka bisa bilang hoax? Kamu bilang fakta. Kalau ternyata mereka yang belum pernah ngalamin, belum menemukan sumber yang benar-benar akurat dan jelas, apa mereka bakal bilang itu fakta? Fakta dan hoax. Dalam konteks ini, semua tergantung opini opinimu hmm. Makanya, aku tak paksakan harus percaya atau gak boleh percaya Gak gitu Malah kalau kalian ada pengalaman yang sama kayak yang aku ceritakan Mungkin pernah ke kota gaib Kalian kan bisa sharing gitu di kolom komentar Dan misal kalau kalian ada pendapat Atau kritik Atau ide Kalian kan bisa tulis di bawah. Selama semuanya positif, boleh tulis di kolom komentar. Dan aku mau ngasih tahu ya. Jangan salfok sama mungkin ini aku agak item-item nggak -item, tahu kenapa ini. Ini kayaknya aku minum kopi. Oh, oke. Okay. Dan, dan dan dan dan dan. Satu lagi. kasih